Ayah Tak terasa Waktu telah menggeser jejak kita Pada angka 17 tahun Dimana kau pergi dan aku melepas dengan air mata yang berulang kali gugur Ayah Kini aku kembali membacamu Di antara sesak yang terlampau menggulma, ada pelukan hangat tertinggal di sini. Juga, sebuah wajah yang hendak pamit sebab menyentuhmu, rindu tak pernah berakhir. Ayah, bila dalam sadar. Mataku dipenuhi kunang-kunang. Hadirlah dalam mimpi Di sana, telah kusiapkan dua bangku untuk menjahit cerita kita yang lama telah terbuang. Agar damai, agar awan tak menetes lagi sebagai hujan.